Terima di sana merasa yang sama seperti diriku di malam ini berhenti gerimis mengundang kekasih Artinya, sayangku, jika kau di sini, aku tenang. Sayang kau di mana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tapiskan rindu. Di sana merasa yang sama Seperti dinginku di malam ini Rinti gerimis mengundang Kekasih di malam ini Kita menari dalam rindu yang Di sini aku. Di malam ini kita menari dalam rindu yang indah Sepi rasa hatiku saat ini oh sayangku jika kau di sini